Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kebahagiaan yang kita dapatkan sahabat, ya lewat vlog di channel YouTube-nya Prestige Production atau channel YouTube-nya Rudi Salim. Ini saat momen ketika Leslar bersama Rudi Salim terbang ke Cianjur, persahabat. Ini momen yang sangat membanggakan dan pasti membahagiakan sekali Karena Leslar itu membuat taman bermain darurat Buat masyarakat Cianjur terkhusus untuk anak-anak Ini kebanggaan banget untuk warga Konoha Alhamdulillah semoga bermanfaat Semoga membawa keberkahan untuk banyak orang Amin Kemudian juga bersahabat ada momen yang sangat membanggakan Dan membuat kita terharu Ketika ayah Jorah Menghampiri Buna Lesti Papa Bisa tiba di Cianjur langsung menyambut Masya Allah ini benar anak-anak Bapak persahabat luar biasa Ayah Kejora dengan ketulusan hati menyambut seorang anak dan menantu Ini mah kebahagiaan, ini kebanggaan yang sangat luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat untuk Leslar family Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian juga bersahabat perhatikan Ada informasi mengenai IMA 2022 Voting di female singer of the years Alhamdulillah Bunda Lesi Gejar mendapatkan voting 11,3 juta votes Selalu bersyukur Buktikan kekompakan warga Konoha semangat ya Untuk semuanya Jangan kendor semangatnya kita pasti menang bismillah bunda Lesti bisa memborong piala penghargaan Indonesian Music Award 2022 dan selanjutnya kita simak juga persahabat di sini ada postingan dari Kak Adit yang mengunggah video ada bagas juga mereka semalam sedang berkumpul di kantor Leslar Entertainment Wow ini kejutan yang akan kita dapatkan persahabat lagi pada ngumpul di kantor Mudah-mudahan LE kembali bangkit dengan semangat yang baru. Kita berdoa, kita selalu mensupport yang terbaik untuk Idola dan Leslar yang Entertainment. Kita yakin LE akan bangkit kembali. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat ya untuk selalu mendoakan yang terbaik buat Lesti dan Billar. Untuk berikutnya juga bersahabat, perhatikan Alhamdulillah ada kabar yang sangat menggembirakan Semalam Bunda Lesti Kejora akhirnya bisa membawa pulang piala penghargaan juri terfavorit dalam acara Sosial Media Award 2022 The Academy 5. Kita juga pastinya merindukan sekali ya penampilan Bunda L di TV. Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memberikan kejutan untuk kita semuanya dan Alhamdulillah selalu bersyukur Bunda Lesti terbukti Banyak orang-orang yang mendukung, banyak orang-orang yang sangat tulus mensupport karya-karyanya Terbukti Lesti bisa menang dan bisa membawa pulang piala penghargaan Kita simak juga berselamat ya Ibu Siwi lima jam yang lalu juga mengunggah foto Lesti Dan ada sebuah ucapan selamat untuk Bunda El Congratulation Lesti Kejora Pemenang DA5 Social Media Award Juri terfavorit Itu ucapan selamat dari Bunda Lesti Dan pastinya persahabat ya Bunda Lesti Kejora pun Selalu berterima kasih Terkhusus persahabatnya kepada pendukung Lesla Lovers, Lesti Lovers selalu disebut Masya Allah, mudah-mudahan kita semua tetap kompak Semakin solid ya untuk mendukung karya-karya Bunda Lesti Karena ini suatu kebanggaan yang sangat luar biasa Berikutnya juga persahabat ya di Indonesia Memposting momen para juri Memegang piala penghargaan di kategori juri terfavorit Milik Bunda Lesti Kejora Masya Allah Kompak persahabatnya ya Para juri juga memberikan selamat Untuk Bunda Lesti Kejora Alhamdulillah Selalu bangga dengan sesak Lesti Selalu kagum dengan sesak Lesti Kejora Yang sangat berprestasi Masya Allah luar biasa Tahan henti Doa terbaik selalu kita berikan Untuk idola Kesayangan kita Doakan juga persahabatnya ya Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa kembali tampil di layar kaca Kita juga pastinya warga Konoha Sangat-sangat merindukan sekali penampilan Bunda Lesti Kejora Kita dukung, kita support, dan selalu kita doakan yang terbaik untuk Leslar Family Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan tasnya keberbahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.